<laughs> . di modern, modern ya. Ini hotel Swiss Berlin ngumpul Agus. Uh, nah, kita dari Cikane Puramih berdua doang ya. Nah, ya. Guru aja, guys. Nah, uh, guys. Ini Kalau kawan selahan. tetangga. <laughs> Habisnya ini pada sibuk. Si Sambil nunggu yang lain. Uh, kita minum dulu lumayan dari uh, Permai ke Modern sudah berapa kilo sih? Ada kalau delapan kilo ya sepuluh kali delapan ya. kilo tuh berat banget bagi kita nih. Sudah <laughs> berapa lama nggak kue nih? Adalah 2 bulan tiga bulan. <laughs> Saya baru kuas uh, lagi nih. Langsung Ada jauhan dikit. Langsung apa ya? Langsung mandi keringet kita nih. I can't do that right <laughs> now I go. Ha! weaving Ya, kita akan berkeliling kampung malam-malam. <laughs> Aduh, gigi gue doang yang kelihatan. <laughs> 哈哈哈哈 <laughs> woo Bagaimana? Oke. Oke, Pak.